seperti dengar, nopi, pas wow. oke sepati dengar, hemat pulah, Mama Sopik, Mama Blowing, Apang Lintik Halo sobaling dengar, jumpa lagi uh, Sore ini kita kedatangan mas siapa? Mas Topik, mas Topik Dengan ya. mas siapa? Mas Roni Mas Roni Jadi mas Topik sama mas Roni ini pencinta Pokok Tiwe di spesialis rasa klasmilk. mudah-mudahan semakin masyarakat ya pecinta rokok tunggwe. Uh, filter ya. filternya filter sama ya. sama tanya-tanya, menanya-nanya tentang korek korek, korek yang sangat unik bagi saya ini. sangat unik ya, korek sangat unik. karena saya baru gajul, dulu, baru nemuin peralatannya per ini ya. jadi ada kantungan ada ini kan. jadi paling dengar Semakin dimanjakan dengan uh, aksesoris perlengkapan tingwe, jadi korek koreknya bukan korek yang modern, jadi koreknya antik unik, antik unik ya. Jadi kita semakin keren menunjang peradilan. Menarik lagi, lebih menarik lagi. Saya petani tembakau Indonesia, ya. Jailah rokok tingwe. Rokok kami bukan buatan pabrik. Ya. Ingat, alami. Merokok jangan takut mati. Kalau mati kan ada korek untuk ada hidupin lagi. Untuk hidupin lagi ya benar. benar. Ciao. Ciao, ciao. Semoga rokok tingwi semakin apa, semakin memasyarakat. Hai, hemat, murah tur hai, Semoga dengan banyaknya penggemar rokok hai, petani tembakau semakin makmur, usaha mikronya semakin maju dan berkembang. hai, kita berusaha hai, rokok tinggiwe dan menteriwekan masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita belikan bagus seperti ini, ini dua ribu itu bisa jadi lima bungkus hematnya luar biasa. Rasanya marem. Memang rokok kami buat buatan pabrik, tapi eh, rasa dan aroma itu nggak kalah dengan rokok pabrikan. Seperti tinggal di Jayalah petani tembakau Indonesia. Jayalah rokok tinggi. Rokok kami bukan ro buatan pabrik. Ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati, kan ada korek untuk hidupin lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Bagi yang suka monggo like, subscribe karena gratis. Supaya semakin semangat membuat kami memproduksi video-video berikutnya Salam satu asap Asap kita Asap tingui Ciao